apa ada mak ya allah kan? Siapa yang mau uli kak? jadi nona aku ada macam apa? Siapa laku? Laku kurang aja masalah Tapi Loh, teman Alatabar laju Adik Ya, bentar Biar cepat Biar abang-abang tu Kepala Biar abang Lepas muda ajar dia Satu lah kenapa abang ah, Adik, apa? Apa? Abang enggak ada lagi yang mau sama saya ya. Mangkanya gelap enggak ada lagi. Mau ke Mau ayo. Mau uji Hana nih. Mungkin depra chat karena kan Abang kan hidup sama Ummi. Iya. Nya bayang Nó bố nó làm thuê, đê đón mẹ Nah. orangnya. Orang Apa? Ada menokan kopi, Pak. Ada label kopi. Bella bangsa apa? Jadi drone Jadi dua Balakor lah kok kurang aja masalah lagenya. de daerah macun, citron ni lawan ni bang abang lokawi ni midwah kena maka macam tu ba go go anu kut lawi apa ya aku nak makan oh al lihat tahu nah bang nama nerona jangan menjulang oh oi oh la euro ni Tak pegawai bang, ada tu dua, ada romantisnya gitu. Eh, jadi jadi alih tadi. Alih. Alih. Oh, apa? Yang merahnya kan? Eh, sih punya bajunya. Hai, jumpa lagi, noh, jumpa lagi. Noh, jumpa lagi, ya. Teruskan tinju, teruskan ah, tinju ya. di. Kita ngapain?